surat al kausar ayat 1 inna a'toyna kal-kawusar inna a'toyna kal inna sesungguhnya a'toyna kami telah memberikan kepadamu al-kausar, nikmat yang banyak. Inna a'toyna